Oh iya, betul nopo-nopo sedilu paling ini Pulau mau yang pembensin bisa mm -hmm. muter ngiri terus ya? Iya, mm -hmm. ah, muternya balik Paling... Gawat sih? Paling sedilu, Bapak gue've seen a lot of change through a gimana kita ya keluhannya yang oke jumpa kembali dengan kami kami mendapatkan sebuah mesin cuci bermerk apua pada putarannya hanya searah ya kalau rekan-rekan mempunyai atau mendapatkan mesin cuci putarannya hanya searah Sampun bilang gina, mbak, era oh, apa Oh Mau yang kulkas, apa neng jambu, Berarti ini apa yang di sing sing Riko sing <tuk> <tuk> A -a -a. A -a. A -a. Jadi sore sih malam tuh mana neng mau main suwi. Bisa untuk lihat video kami. Permasalahannya di bagian timer, ya. Bagian timer dia tidak mau berputar, kemungkinan error. Oke, kita akan mengganti timernya menggunakan timer yang baru. Oke, untuk rekan-rekan bisa melihat dan menyaksikan videonya. Hop <tuk> sampai. <tangan> <tuk tangan>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 itu sih kan gimana berdudukan Crack nih kata Oke, Oke. Mi fa? Fa Tak. Kita Oke okay, untuk rekan-rekan seperti ini ya sudah selesai pada bagian sistemnya dan pada mesin cuci sudah berputar ke kiri dan ke kanan asalnya hanya searah sangat mudah ya untuk rekan-rekan perbaikan mesin cuci dikarenakan pada bagian timer yang bermasalah dan sangat mudah sekali untuk rekan-rekan ya videonya sampai di sini berapa, dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain dan jangan lupa untuk klik subscribe itu. atau klik lonceng dan share ya videonya biar rekan-rekan mendapatkan update on video kami yang terbaru. Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan men-share video kami. pak oh, nah, coba tak? Dilek.